kabar pertama persahabat kita lihat di sini ada sebuah ungan postingan dari Ibu Arsiwi Ahmad yang menginfokan tinggal 34 hari lagi persahabat untuk acara terbesar di Indosiar, yakni dalam acara HUT, hari ulang tahun Indosiar yang ke-27 yang akan segera hadir di Indosiar ada kalimat kawasan info yang dituliskan di postingan tersebut 34 hari menjelang HUT Indosiar ke-27 tahun Indosiar sudah mempersiapkan segala pentas, aksi, bahkan aksi sosial untuk menyambut HUT Indosiar kali ini. Dijamin menggemparkan, mencengangkan, dan yang pasti, sama seperti dengan namanya Indosiar Luar Biasa, jangan lupa pula ramaikan dengan ikutan pakai twibon, pakai link di biasanya ya, dan nantikan berita. Update perayaan HUT Indosiar ke-27 pada Januari nanti, Ayo komen yang banyak mau lihat siapa saja pada malam hut nanti. Wow, selamat banyak persahabat ya. Tentu Indosiar sudah mempersiapkan semuanya untuk perayaan hari ulang tahun Indosiar yang ke-27 dipastikan bakal luar biasa megah spektakuler dan kita tentu nggak sabar banget ya melihat penampilan idola kesayangan kita di atas panggung Indosiar. Kita lihat, perhatikan di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan dari fans sejati Leslar Yakni dari akun Fitrah Anskor Bunda Anskor Ara Mengatakan dalam kolom komentar Leslar pastinya bu, katanya tuh Leslar dong, semoga dari Oca Ayang bersahabat ya Masya Allah, semua fans menunggu banget Idola kesayangan Leslar bisa tampil kembali di panggung Indosiar dan ke kabar berikutnya, persahabat ada sebuah unggas spesial juga dari ayah kejora dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto momen ketika berlibur ke negara Turki. Persahabat ya masya Allah tentunya kece dan sangat luar biasa penampilan ayah kejora dan dalam postingan tersebut ada sebuah kalimat yang luar biasa dituliskan oleh ayah kejora dalam kalimat caption sebenarnya rada izin-izin gimana gitu foto ini teh karena bentuk batu yang di belakang saya bikin senyum ditahan katanya tuh wow bikin traveling ah nih persahabat ya dan kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ada komentar dari Bang Ariel yang mengatakan, "Siang sehat-sehat terus, siapa Amin semangat, masya Allah, banget yang suka dari Bang Ariel." Dan kita lihat juga ada komentar dari Bang Deri Putra Siregar yang ikut berkomentar di postingan tersebut, mengatakan. Garamnya kebanyakan lah tuh ya, jadi bikin isin deh. Katanya tuh, aduh, ikut nyebur juga nih, Bang. Dari persahabatan ya, masya Allah. Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang mensupport keluarga besar dari Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Untuk berikutnya, perhatikan juga ada sebuah postingan cute banget, masya Allah. Luar biasa banget ya, diunggah di IG-nya Kak Awan, masya Allah, luar biasa. Hahaha, ha, ha, ha. apa katanya tuh? Masya Allah, kalimatnya membuat kita semakin traveling dan penasaran. Apa mungkin vlog ini adalah vlog Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini lagi menjadi orang tua? Iya, aduh, makin penasaran aja. Diunggah kembali postingan tersebut oleh akun Lesti Bilar. Team. ada kalimat kenselin yang dituliskan: "Pasti ini latihan ya, Bun Les dan Papa Bingurus BBL." Nonton di channel The Hakim Story persahabat ya wow Ternyata bakal ada di The Hakim Story Banyak komentar, banyak respon Yang diberikan juga dari para fans sejati yakni dari akun Sdera Underscore mengatakan Eh, kok jadi ngebayangin Itu lagi gandum BBL beneran Meleleh liatnya, Masya Allah banget ya Pasti gemes banget Melihat idola kesayangan kita yang selalu cute Apalagi tentunya mereka Ini lagi latihan Ngurus baby L Wow, masalah banget ya Dan tentu sudah dipastikan tayang hari ini Di postingan ini, info yang sangat luar biasa Yang membuat kita semakin bangga tayang hari ini Di Hakim Story, perhatikan lingkaran di bawah ini Wow, perhatikan persahabat ya <laughs> kerjaan kang timbun foto kembali mulai nih ke awan potret, masya Allah pasti ini cute banget, lagi kejora lagi gendong the itu, aduh makin gak sabar aja yang melihat. idola kesayangan kita hari ini yang akan tayang di channel YouTube-nya The Hakim Story dan untuk berikutnya kita lihat juga bersahabat dari sebuah unggahan spesial dari IG-nya Kakak Bilar yang meripas kembali unggahan dari Bang Ricardo Sinaga, aduh jadi kangen banget ya sama Bang Dodo bareng Lesler kembali kita lihat persahabat di sini ada sebuah kalimat sebelumnya dari Bang Dodo apa tujuannya ini ngasih tahu rambut kau macam BTS nggak bisa diplay at di billar dan kita lihat ada sebuah kalimat Kelsner yang dituliskan oleh kakak Millar itu kemarin ucapan ulang tahun aku sama Dedek yang gak kau buka buka DM-nya mana gua minta foto bareng Kagak dibaca-baca sombong kali lah si Dodo ini sekarang heran awak kata kakak Bilar ya aduh jadi kangen banget ya melihat Lesler bisa bersama Bang Ricardo Sinaga dan kita lihat juga Desain sebuah postingan dari L2 wid menginfokan untuk kita semua ayo jangan kendor dengerin lagu-lagu Dede -lagu di, ada di Spot TV Persahabat ya tuh les kejora streaming aja udah 13,1 juta Wah wow. untuk pendengarnya udah 1,9 juta dong. Untuk jamnya udah 917 jam. Dan untuk kontris 139. Yuk kita sama-sama mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya. Kenapa sih ada yang bertanya persahabat ya, kenapa harus Spot TV? Penjelasannya di sini slide kedua. Mengapa daftar Spotify menjadi sangat penting? Pasalnya, Spotify memberikan royalti kepada musisi sebesar 0,006 USD Amerika Serikat tersahabatnya hingga 0,0084 USD Amerika Serikat sekali streaming artinya jika memang lagu yang sering diputar akan semakin banyak cuan yang diraup. Maka tak heran jika penyanyi papan atas seperti Taylor Swift, Adele, Dua Lipa dan artis kenamaan lainnya mampu meraup ratusan ribu dolar Amerika Serikat per bulan hanya dari streaming lagu. Namun perlu diingat nilai royalti yang diberikan bukan hanya untuk si penyanyi saja nilai tersebut akan dibagi lagi kepada para pemegang hak cipta mulai dari lembar rekaman, produser, artis dan penulis lagu tuh persahabat ya luar biasa tentunya ini sudah mendunia banget ya mudah-mudahan saja di laki kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan cedukan vitamin selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.